Ya, assalamualaikum sob. Kali ini ketemu lagi dengan channel kolaborasi. Kali ini kita akan membongkar motor fiction ya. Ya, dan inilah penampakan sebelum kita modifikasi. Jangan lupa like dan subscribe nya ya. Lalu kita lanjut aja ke pengoperasian pembongkarannya pertama kita membongkar knalpot ya dan lanjut ke tahap-tahap selanjutnya yang mudah dulu kita bongkar ngesot dan ini sudah setengah main ya. Tengah pembongkaran ini untuk menginformasikan kalau motor yang fixen yang udah digini, udah dicaduk-caduk ini. Aki disimpan di depannya. Ini posisi aki disimpan di depannya. Jadi biar ini pas bagian pantatnya ini kosong. Dan ini udah dipotong juga, jadi udah direkru ya. Ini hanya menginformasikan untuk bagian aki disimpan di depan. Ya, karena kita kerja solo karir jadi semua kita kerjakan sendiri ya. Nah, ya, hasil akhir dari pembongkaran sangat berantakan sekali ya, kawan. Motor yang berdiri menjadi berserakan kita lanjut lagi saja ke pengecatan ya ini langsung aja kita kasih hasilnya terutama kita rangkaan dan ini bagian-bagian cover-cover yang kita kasih sentuhan warna-warna candy dan juga kita kasih karbon ya jangan lupa dicuak-cuak dulu bos syarat motor custom atau syarat teluk itu harus dicuak ya dan kita percepat aja ke pemasangan langsung ke pemasangan dan ini hasil pemasangan kita ya kita ini bloknya kita cabut dulu karena kita karbon dan langsung selesai aja lah. nggak selesai ya dan ini hasil dari pergian kita sebelum dipasang knalpot dan ini sudah dipasang knalpotnya ya knalpotnya kita menggunakan knalpot kita ya so, akhirnya beres juga tinggal pasang striping, malam kita kasih warna candy gold ya, biar sama dengan kalotnya. ini kalak bawaan ya. warna chrome ya. untuk di kita kasih karbon. Ya ini shockboard Ninja ya kita pakai shockboard Ninja kita warna disesuaikan sama jok ya karena ini jok udah peng jadi udah segitu beda ya untuk tanki kita karbon juga untuk clear kita menggunakan clear green can ya. Ini kita menggunakan spotboard di lama ya yang kita coba Terima kasih sudah menonton semoga memberikan inspirasi modif Buat yang punya fixen ya. yang buat kenapa punya niat untuk memvariasikan motornya ya Musso nah, akhirnya beres juga Terima kasih Shingga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh